halo sobat youtube apa kabar dengan beranda Pontianak merupakan tempat yang paling banyak informasi mengenai desa dan keliling. nah tentunya di Pontianak dan tempat saya singgahi ini adalah Agar, Mantan, Barat, khususnya... yeah i'm like running from Pempatnya... or... antara... Perumahan Dan, dan Never nah, teman teman-teman Terus to love me well they jangan di just di The mess I am This has to change I'm not doing this again And I'm not getting dressed in the Same clothes as yesterday Cause I've got enough of the same old story But When you try so hard to Stay above the surface Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang di, uh, tinggal di area Pontianak Khususnya di Tanjung Meruwa Dan sekitarnya Kita uh, udah buka uh, cafe Seperti Senja Alamatnya di Tanjung Harapan Banjarserasan, Dekat SD 16 uh, Tempatnya nyaman Lumayan Harganya terjangkau insyaallah amat di dompet Silahkan mau ke cafe kita Terima kasih Assalamualaikum Ini ada di Sekepal Senja Dan menyediakan banyak banget makanan Dan itu makanannya itu Sangat-sangat terjangkau banget Kalian bisa langsung datang aja di Sekepal Senja Selain Sekepal Senjanya Juga ada Princess Share Collection Menyediakan pakaian muslimah Jadi untuk area Pontianak Bisa langsung aja ke sini Jalan Tanjung Harapan Di samping SDN 16 Banjar Serasan di Pontianak Timur Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. banget nih. Banyak banget pilih-pilihnya. Jadi bajunya Bagi baju mau keinginan saya. Ada dress-dress pilihannya juga. Ada pilihan brand dan konveksi dan harganya sangat-sangat affordable banget untuk kalian muslimah muslimah yang baru hijrah atau yang ingin terus pakai pakai pakai muslimah. Jadi bisa langsung aja ke sini, share collection di SD di samping SDN 16 untuk anak timur bagus rancang. Ada anak, -anak juga. Instagramnya apa kak? Instagram kita Princess Sharie Collection. Princess. Okay. Sharie Collection. Princess Shari Collection. Oke, okay. yes. nanti di link deskripsi ya. Oke. Okay. Okay. Okay. Terima, Terima kasih banyak. banyak. Yes. Nah, sangat menarik teman-teman. Bagi teman-teman yang berada di daerah Pontianak, baik dari Pontianak Timur, kota ataupun daerah Pontianak lain ataupun di luar Pontianak juga bisa kunjungi tempat ini teman-teman karena makanan yang uh, terjangkau enak dan baksonya juga enak teman-teman bisa langsung menuju ke Princess Beauty ini nah jangan lupa teman-teman eh -teman, uh, like, comment dan subscribe nya teman-teman supaya channel ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat